5 hal yang bisa bikin kamu terlihat spesial di mata orang lain, polos dan sederhana like a bird on a tree. Setiap orang pasti akan melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian dan citra diri yang baik di mata orang lain Berbagai cara dilakukan untuk membuat orang menyukainya karena tindakan yang dilakukannya baik dan benar di mata orang lain Namun, Anda tidak harus melakukan segala macam hal yang harus diakui orang lain karena semua orang akan menilai Anda apa adanya Jika Anda memang ingin disukai dan spesial bagi orang lain, berikut lima hal sederhana yang bisa Anda lakukan Mari kita lihat selanjutnya Selalu ikhlas saat membantu orang lain. Aku ingin membantu orang lain dari hati yang tulus. Itu membuatmu istimewa di mata orang lain. Wajar jika kita mengharapkan sesuatu sebagai imbalan atas tindakan kita atau untuk membantu orang lain. Tetapi ketika Anda melakukannya dan dengan tulus membantu tanpa mengharapkan apapun, Anda menjadi orang yang sangat istimewa. Dua, menerima orang lain apa adanya. Tentu saja, sebagai orang yang harus hidup berdampingan, kita harus selalu berhubungan dengan orang lain. Namun terkadang ada juga orang yang menjalin hubungan baik itu hubungan saudara kandung, persahabatan atau hubungan cinta, di mana ada keterpaksaan atau seringkali hal-hal yang mengharuskan orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi jika Anda ingin terlihat istimewa di mata orang lain, anda setidaknya harus menerima orang lain apa adanya, tanpa harus menginginkan dan menuntut apapun dari mereka, yang tentunya membuat mereka merasa nyaman dan selalu ingin berada di dekat Anda. 3. Jadilah diri sendiri. Mungkin banyak dari Anda yang memaksakan diri menjadi orang lain agar disukai dan diperhatikan. Namun tidak harus demikian, karena setiap orang memiliki kepribadiannya masing-masing yang dapat dinilai oleh orang lain dengan menjadi dirinya sendiri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan orang lain akan tahu bahwa kamu adalah seseorang yang bisa menerima dirimu apa adanya dan yang memandangmu sebagai sesuatu yang istimewa. 4. Selalu menjadi orang yang positif. Mungkin tanpa disadari, jika Anda adalah orang yang selalu memberikan pengaruh positif kepada teman atau orang yang memiliki suasana menyenangkan. Maka orang-orang di sekitar Anda juga akan merasa nyaman dan selalu ingin berada di dekat Anda. Anda adalah orang yang spesial di mata mereka dan Anda tidak ingin kehilangan diri sendiri karena mereka mengerti bahwa Anda adalah orang yang paling berharga bagi mereka. Bisa menghargai orang lain Jika Anda tahu cara menghormati orang lain, Anda akan selalu terlihat sebagai orang yang baik dan istimewa Karena orang tahu bahwa jika mereka dihargai bahkan untuk hal terkecil, percayalah Mereka tidak akan melupakan Anda yang begitu istimewa Karena Anda memiliki sikap memahami dan menghargai orang lain Ini dia lima hal yang bisa membuatmu spesial di mata orang lain Sangat polos dan sederhana, bukan? Semoga bermanfaat.